Di dalam taman Rumah tidak seekor Yang akan datang Dunia tidak sebesar Selapak tangan Janganlah kau risau Tak dapat Angin segar bertiup Bertemu setiap insan, tak usah jauh bersedih, kesal Kata si pada Pandang kanan Pandang ke kiri Senyum manis Jangan tersegi Katakan sayangnya Aku cinta padamu ya Jangan buat macam Usap menerkam ayah Segar bertiup pagi dan petang, Otto pasti bertemu setiap insan. Tahu saja berseri kesal dan cinta, pasti suatu hari jodoh akan datang. Dapat jodoh, jangan kata nasib pada hmm. Pandang kanan, pandang ke kiri Senyum manis, jangan tersegi Katakan sayang, aku cinta padamu ya Jangan buat hmm. macam musang Menangkap ayam, angin segar bertiu pagi dan petang, jodoh pasti bertemu setiap inca tahu saat kau bersedih kesal dan bingung pasti suatu hari jodoh akan datang. Terima kasih.